Saya Timbul Harjo tinggal di Kasongan Bantul, Yogyakarta. Kebetulan saya adalah menciptakan karya-karya seni, terutama karya seni rupa dan kerajinan atau kria. Dan juga saya adalah salah satu staf pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bantul itu unik ya, sebuah wilayah yang berada di Yogyakarta bagian selatan ini memiliki kontribusi yang menarik karena di sini adalah bercokolnya orang-orang kreatif karena di sini ada beberapa perguruan tinggi yang mendukung kreativitas itu muncul baik itu seni maupun perguruan tinggi yang terkait dengan industri Bantul itu adalah salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar di dunia terutama produk-produk seni kria ini menarik bahkan saya dulu pernah berkata, seni kriya di Indonesia, mekahnya seni di dunia, itu ada di Bantul ini. Karena setiap masyarakat pengrajinnya memiliki sebuah warisan dari nenek moyang mereka tentang bagaimana mengelola keterampilan lokal, tradisi, yang turun-temurun, sehingga menciptakan produk-produk kerajinan yang menarik. Di antaranya adalah kerajinan keramik yang ada di Kasongan ini, kemudian juga ada anyam, ada mebel, ada Produk-produk kreatif lainnya, yang mana ini banyak memenuhi produk-produk di pameran-pameran internasional. Saya pernah ke Singapura, di sana ternyata 70% itu produk kerajinan dari Bantul. Itu juga menarik bagi saya, ya. Bantul itu tentunya sangat berpotensi atau menjadi salah satu kota yang harus masuk ke kota kreatif dunia. Mengapa? Karena disinilah tempat kerajinan itu pros baik upcycle maupun recycle itu bisa dimanfaatkan oleh SDM dari Bantul ini untuk menjadi produk yang bermanfaat produk baru gitu ya sehingga produk-produk ini bisa diterima di mancanegara. Kemudian muncullah banyak agen-agen maupun orang-orang yang datang ke Bantul itu untuk mengkrit sesuatu. Baik itu dari mancanegara, artinya mereka bayar kemudian bawa produk sini, kira-kira bikin kayak gini bisa anda kemudian dipadukan dengan potensi lokal. Nah, ini terjadi Perpaduan yang kemudian bisa menciptakan produk baru. Selain itu orangnya sendiri, orang Bantul itu orangnya telaten loh, orangnya lebih kalem, lebih telaten, lebih ya ibaratnya profesional lah. Tapi jontiso gitu ya. Tapi oke okay lah, itu adalah satu potensi yang kita kembangkan. Di lain sisi dunia pendidikan, misalnya tadi saya katakan Institut Seni Indonesia Jakarta, itu hampir tiap tahun itu mengeluarkan sekitar 500 ratus lulusan. Jadi kalau saya perkirakan di Bantul ini mungkin ada sepuluh ribu orang kreatif yang tinggal di sini, baik itu seni rupa, seni pertunjukan, seni media rekam, sehingga kreativitas antar individu ini muncul. Nah inilah yang menjadikan Bantul itu menjadi semakin kreatif dan semakin memberikan julukan ya Bantul itu sebagai kota kreatif. Ya tentunya tidak hanya seni-seni yang tradisi saja, tetapi juga seni yang pertama itu tradisi ya jelas itu tradisi mau apapun ya baik seni rupa, baik itu seni pertunjukan atau seni yang lain atau arsitektur dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah seni yang populer. Ini tentunya yang terkait dengan ekspor, yang terkait dengan souvenir yang diperlukan untuk rumah tangga, artinya suatu produk seni. Yang kreatif atau kreativitas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber hidup mereka. Mereka yang tiga, seni populer. Di sini bercokol banyak seniman, seniman internasional bahkan. Ada Nasirun, ada Jumalti Alfi, seniman-seniman, ada Pak Buteh, dan lain-lain. Kan tinggal di sini. Bahkan ada kampung senimanya juga di sini. Itu juga menjadi satu daya dari Bantul ini untuk bisa menjadi julukan kota kreatif dunia. Itu pasti. Orang Datang ke Jogja, kalau belum ke Bantul, ibaratnya belum naik haji. ya, Jadi, wajib ke Bantul itu.